berjumpa lagi kembali kali ini masak terku, bareng slot jani kita akan coba bermain bareng top share 8 tentunya mainkan get off datuk kaca bagaimana untuk pola yang kita mainkan tentunya kalian simak baik-baik di kesempatan di kali ini ya dan untuk kalian jangan lupa like share komen subscribe nya dan aktifkan notif loncengnya agar kalian mendapatkan update video terbaru tentunya dari slot jani bareng top share 8-8 untuk linknya juga sudah kita sematkan kolom komentar langsung saja boy kita seberapa lama kita akan. turunkan kali ini kita sambil nantikan sabaran sambaran gacor dari get off gacot kaca ya bosku waduh mudah-mudahan kali ini kita bisa meledak maksimal hari ya, kesempatan di hari ini bareng get off kaca dan untuk kalian yang ingin selalu melakukan update terbaru mengenai info bocoran dan slot gacor di hari ini caranya gampang brother cukup like share komen dan subscribe tentunya channel loh. dan otomatis kalian akan selalu melakukan update terbaru di setiap harinya.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 masih bareng get off Gatot Kaca Masih kita nantikan sabaran samarannya kali ini boy Coba kita pecahkan kembali simbolnya dari get off Gatot Kaca seperti simbol-simbol cawan dengan gaya-gaya Indonesia ya tentunya Bareng get off Gatot Kacanya ya bosku salah satu toko yang luar biasa dia di kesempatan dia ini Coba terus kita mainkan ya Turunkan kembali simbol dari get off Gatot Kaca ini mudah-mudahan saja bisa profit maksimal coba pecahkan kembali secara perlahan kali ini brother dikasih pecah lagi kali ini main santuy aja lah ya boy dan tentunya untuk bednya boys uh, sesuaikan saja dengan bed kalian untuk antara mode dan bed jangan terlalu masakan brother -bu. karena itu bukan menambah kemenangan justru menambah kerungkap tapi kali ini kita coba turunkan kembali masih bareng get off gato kaca nih boleh kita coba kali ini kita coba sambar kali ini bareng simbol simbolnya boleh get off gato kaca luar biasa banget kali ini oke okay, ini kita sambarannya agak sedikit saling ya bosku karena masih baru-baru yang memainkan get off gato kaca namun mudah-mudahan untuk profitnya bisa berkat maksimal di kesempatan di hari ini dan sekali lagi itu para semua yang pengen nyobain langsung main di situ ini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 Kali ini kita coba pecahkan kembali simbol-simbol dari gas of ini bosku Oke kita coba turunkan perlahan tapi pasti ya Dengan pos skater gratis mungkin agar kita dapatkan Kalau kita dapatkan itu bonus yang luar biasa kali Masih kita coba bareng ya tombol gas bosku Oke kita pecahkan kembali simbol-simbol ya bosku Oke okay, Kita pecahkan kembali simbol-simbol yang Ya ada diamond juga ya di sini ya Kita pecahkan lagi kali ini Kita coba sabar Kita nantikan sabaran-sabaran besar yang dihadirkan oleh Get of God ini ya Seperti apa kita coba ya di semata di hari ini Masih kita coba turunkan kembali perlahan kali ini Get of God nya bosku Cobain terus Kita cobain terus Pantang pulang sebelum tumpang nih bosku Kita coba sikat-sikat kancor Kita semata di hari ini Saat kita buka kancangnya Kita turunkan si boy kembali kali ini boy dan untuk kalian Para sepe yang punya pola terbaiknya silakan coret-coret di kolom komentar Mungkin para sepe-sepe pengen nyobain ya Mudah-mudahan hari beruntung nih bosku jadi ingat untuk peruntungan setiap akun Itu jelas berbeda-beda Meskipun kita bermain dengan bed dan waktu yang sama Namun untuk profit dan bd Itu tidak bisa kita samakan tentunya Sekali lagi terima kasih juga untuk para solter nih udah setia selalu dan mengikuti selalu perkembangan game dari The game solter ini bersama situs yang luar biasa yang dihadirkan di kesempatan di hari ini tentunya tuh kalian juga yang Islam mendapatkan update terbarunya sekali lagi caranya gampang banget cukup like, share, komen, subscribe channel ini dan otomatis kalian akan langsung diarahkan ke pendaftaran terlebih dahulu sebelum kalian bisa menjadi join new member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 Ya untuk game ini juga baru rilis ya bosku ya, kali ini coba kita turunkan kembali, kita pecahkan secara perlahan kali ini boy Kita coba kasih paham kali ini brother Kita pecahkan lagi Dan tentunya pasar paksa terkut juga Terima kasih untuk bersamaannya ya Dan tentunya dengan pola-pola yang kita mainkan ini mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk mengawali Kalian memulai suatu game shot ya Dan kali ini kita coba kita pecahkan perlahan kembali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 kita sudah skibol hijau green timbal kali ini ada batu merah juga ada grand diamond purple diamond semua lengkap di sini, Bosku. yang begitu menarik kali ini kita turunkan mudah-mudahan profit ya oke ledakan kembali kali ini kasih pecah oke mantap jiwa bos kita coba lagi kali ini Oke, kali ini kita kasih pecah lagi